Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanipillah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sekelumit tentang Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad, segap maulana Gersik. Dia adalah Al Imam Al Kutub Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abu Bakar bin Imam Wadi Al Ahkab Al Habib Umar bin Sgab bin Muhammad bin Umar bin Taha bin Umar Al Saffi bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al Sgab bin Muhammad Noladawilah bin Ali bin Alwi al-Ghayur bin Sayyidina al-Imam al-Ustazul A'azam al kutub al al al-Fakihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qaliq Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa al-Rumi bin Muhammad anakib An bin Ali al-Uraydi bin Ja'far al bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin al Husain al-Sibd bin sayyidina Ali bin Abi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan pada suatu ketika beliau pernah berkata aku termasuk ahlu dar bahwa siapa yang memohon pertolongan Allah melalui aku akan aku bantu dan barang siapa yang berada dalam kesusahan lalu memanggil namaku maka aku akan segera datang kepadanya dengan izin Allah Jauh bertahun-tahun sebelum kelahiran beliau, sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasi Sewin telah memberikan disyarah atau kabar gembira akan kelahiran seorang wali besar yang bernama Abu Bakar. Habib Ali berkata kepada seorang muridnya, ada tiga orang kekasih Allah yang namanya sama, keadaannya sama dan makomnya pun sama. Yang pertama sudah dilambar zah, yaitu al Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aidrus Al-Adni Yang kedua pernah kau lihat di masa kecilmu, yaitu al Kutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Abdullah bin Talib Al-Attas Dan yang ketiga akan kau lihat di akhir hidupmu Ketika di akhir hidupnya, murid dari Habib Ali tersebut bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW selama lima malam berturut-turut. Di akhir mimpinya, Rasulullah SAW berkata, Aku bersama dengan cucu kesayanganku, yaitu Abu Bakar as Habib Abu Bakar as lahir di kota Besuki. Jawa Timur pada tanggal 16 Zulhijjah 1285 Hijriah Beliau kemudian dibawa ayahnya pindah ke Gersik Tak lama setelah tinggal di kota itu, ayahnya pun meninggal dunia Mendengar berita ini, neneknya yang sholihah di Hadrumaut Fatimah binti Abdullah Alad, Minta agar Abu Bakar kecil dikirimkan ke Hadrumaut pada tahun 1293 Hijriah, Habib Abu Bakar berangkat ke Hadro dalam usia 8 tahun. Beliau ditemani seorang soleh dari kenalan keluarganya yang bernama Syekh Muhammad Bazmul. Kedatangannya di Sewun disambut oleh paman yang sekaligus gurunya Habib Abdullah bin Umar Asgab. Kemudian beliau tinggal bersama Habib Syekh bin Umar bin Segab Asgab. Habib Abu Bakar termasuk orang yang mahfuz atau terjaga. Tidak pernah terlintas untuk berbuat maksiat kepada Allah sedikitpun di hatinya. Dan beliau juga istiqomah melakukan sholat tahajud sejak masih kanak-kanak. Dan sejak masih kanak-kanak pula Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering menemui beliau dalam mimpi. Di hadra maut, hati para kaum arifin yang memiliki roh yang tajam melihat nur yang sangat terang pada diri Habib Abu Bakar as -Segab. Hingga mereka pun mencurahkan perhatiannya kepada Habib Abu Bakar Guru-guru beliau di hadirah maut adalah para wali agung Seperti sahibul maulid al-imam al-kutub al-arif Billah al-habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-habshi Al-wali al-mukashif al-habib Abdullah Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutbad al Sagab, Al-habib Abdullah bin Umar al Sagab al-imam al-kutub makin al-habib Muhammad bin Idrus al-habshi Habib Muhammad bin Ali Asgab, Habib Idrus bin Umar Al-Habshi, Al-Qutub Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyur, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyur, dan juga Al-Qutub Al-Habib Syekh bin Idrus Al-Aidrus, dan lain sebagainya. Habib Abu Bakar juga mendapat perhatian khusus dan pengawasan yang istimewa dari gurunya, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hushain Al-Habshi. Sampai-sampai Habib Ali sendiri yang meminangkan beliau dan sekaligus menikahkannya. Sedangkan Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Khudban adalah Syekhul Fad, yaitu guru yang membuka hijab beliau dan sering memberi berita gembira kepada beliau. Engkau adalah pewaris keadaan kakekmu. Al-Imam Wadi Al-Ahqab Al-Habib Umar bin, as bin Segab as segab saat dipandang sudah mampu, Al-Habib Abu Bakar As-Segab diperintahkan untuk dakwah dan mengajar di kota Hazm. Setelah menuntut ilmu di Hadromaut pada tahun 1303 Hijriah, beliau kembali ke Pulau Jawa bersama Habib Alwi bin Segab As-Segab. Beliau lalu tinggal di kota Besuki selama kurang lebih tiga tahun. Di kota itu beliau mulai berdakwah tahun 1305 Hijriah. Di usia 20 tahun beliau pindah ke kota Gersik. Meski sudah menjadi lautan ilmu, beliau tetap merasa haus akan ilmu. Hingga beliau menimba ilmu lagi kepada para guru-guru agung di Indonesia. Seperti Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas, Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Habib Ahmad bin Muhsin Al-Haddar, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil, Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudar, dan lain sebagainya. Pada tahun 1321 Hijriah, ketika beliau menunaikan salat Jumat, datanglah ilhamat Rabaniyah kepada beliau untuk beruzlah atau menyepi dari hiruk pikuk dunis. Seketika setelah beliau keluar dari Masjid Jami' menuju rumah kediamannya, beliau uzlah di sebuah kamar kecil di rumahnya. Berpisah dari manusia selama 15 tahun, Hubabah Syifa mengkhawatirkan jika beliau terkena sihir atau yang lain. Hubabah Syifa sempat bertanya kepada banyak tabib, namun keadaan Habib Abu Bakar tidak berubah, sampai suatu hari ketika datang guru beliau. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Khutban as-Segap. Hubabah Syifa menanyakan hal tersebut. Dan Habib Abdul Qadir menjawab, Jangan khawatir, bahkan setan pun tak bisa mendekatinya. Setelah berkholwat, dengan penuh kesabaran dan ketabahan selama 15 tahun, beliau pun akhirnya mendapatkan izin untuk keluar dari uzlahnya, melalui isyarat dari guru beliau Habib Muhammad bin Idrus al-Habshi. Lalu Habib Muhammad bin Idrus al-Habshi menggandeng tangan Habib Abu Bakar al Kemudian bersama-sama menziarahi makam seorang wali besar, al Habib Alwi bin Muhammad bin Hashim al-Segab. Setelah itu mereka menuju ke kota Surabaya, ke kediaman Al-Habib Abdullah bin Umar al Sambil menunjuk kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad as sagab Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habish, memproklamirkan kepada para hadirin. Ini Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad as adalah termasuk mutiara berharga dari simpanan keluarga Ba'alawi. Kami membukanya agar bisa menularkan manfaat bagi seluruh manusia, baik kalangan khusus maupun kalangan awam. Setelah itu, Habib Abu Bakar membuka majelis taklim dan zikir di kediamannya di kota Gresik. Masyarakat pun menyambut dakwah beliau dengan penuh semangat Dalam majelisnya, beliau setidaknya telah menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin sebanyak 40 kali Setiap kali menghatamkan kitab tersebut, beliau biasanya mengundang masyarakat dan menyediakan jamuan untuk mereka Orang-orang yang menghadiri majelis beliau merasakan keberkahan yang luar biasa dari majelis beliau Ketika memimpin majelis, beliau selalu berpakaian rapi Suatu hari beliau memakai jubah warna hijau, imamah putih dan selendang yang indah dengan wajah berseri. Beliau berkata, Aku memaksakan diri untuk berpakaian seperti ini, padahal sesungguhnya badanku saat ini dalam keadaan lemah, semua ini untuk mengajarkan kepada kalian agar meneladani dan melestarikan kebiasaan leluhur kita yang soleh dalam berpakaian. Dan agar selalu ada orang-orang yang berpegang teguh pada ajaran salaf dan mengikuti jejak mereka. Murid-murid beliau adalah para wali agung seperti Al Kutub Al Habib Sulaiman bin Mahsin Al Hamid Tanggul, Al Habib Muhammad bin Husain Al Aider Surabaya, atau yang lebih terkenal dengan panggilan Habib Neon, Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman Assegap Solo, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Fagih Malam, dan lain sebagainya. Dikatakan bahwa makam kedudukan Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Assegap telah mencapai tingkat syiit. Sidikiyah kuboro, makom puncak di mana tidak ada lagi makom di atasnya kecuali kenabian. Hal itu telah diakui oleh para wali yang hidup sezaman dengan beliau. Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mudor berkata, "Demi pajar dan malam yang sepuluh, dan yang genap, dan yang ganjil, sungguh saudaraku, Abu Bakar bin Muhammad Assegaf adalah mutiara keluarga Segap yang terus menggelinding makomnya." bahkan membumbung tinggi menyusul makom makom para leluhurnya. berkata abah guru sekumpul habib abu bakar segap telah mencapai makom sahabat karena sangat seringnya bertemu rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan jaga. Diriwayatkan bahwa beliau mengalami suatu penyakit yang parah hingga tampak bekas hitam di dada beliau. hal ini dikarenakan beliau adalah penyandang balak bagi umat manusia. Beliau berkata, Apa yang kalian lihat menimpa diriku sebenarnya bukanlah musibah. Itu adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Aku merasakan kesenangan dan kelezatan dengannya. Sedangkan rintihan dan keluhan yang kalian dengar dariku, hal itu hanyalah sesuatu yang manusiawi. Sekarang aku menikmati dua kesenangan, nikmat, sabar, dan syukur. Beliau juga berkata, Saat aku sakit, Al mustafa sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku dan aku dalam keadaan sadar. Aku berpelukan dengan beliau di tempat ini sambil menunjuk tempat yang biasa beliau duduki. Sayyidina Al Faqih Al Muqaddam juga pernah datang ke tempat ini setelah sholat Asar dan aku dalam keadaan terjaga. Aku sedang duduk di atas sajadah tiba-tiba Sayyidina Al Faqih Al Muqaddam datang liapit dua orang lain. Hal ini tidak lain adalah buah dari mutaba'ah zuhir batin beliau terhadap sunnah-sunnah Nabi Alaihi Wasallam. <tuh> beliau wafat pada malam Senin tanggal 17 Zulhijjah, 1376 Hijriah. Usia beliau saat itu 91 tahun. Jasad beliau dimakamkan di Serambi Masjid Agung Gersik. Menjelang wafatnya, beliau berpuasa selama 15 hari dan seringkali berkata, Aku merasa bahagia akan berjumpa dengan Allah. Demikianlah sekelumit dari Manakib al Kutub al Habib Abu Bakar bin Muhammad assegab yang kami himpun dari berbagai sumber. Semoga dengan lebih mengenal dan mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mendapatkan keberkahan mereka. Amin, Amin. Ya Robbal Alamin. Wallahu aalamu bissawab. warahmatullahi wabarakatuh.